Lafat zikir terlindung dari bahaya racun seperti sengatan dari binatang berbisa Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa siapa yang mengucapkan A'udhu bi kalimatillah hitam matimi ma ya, khalaq Yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Dari kejahatan makhluk yang dicetakannya pada sore hari sebanyak tiga kali, maka ia tidak akan mendapat bahaya racun pada malam tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Dasai. Sahabat atau yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita mengamalkan hadis ini di setiap sore hari. Maka hendaklah kita untuk memelafatkan ini sebanyak tiga kali. Maka Insya Allah Allah akan menjaga kita dari bahaya-bahaya. Bisa. Ataupun sejenisnya Wallahu'alam yasya